Motor Suzuki Storm SX250 tahun 2023 segera hadir di Indonesia, cek penampilan dan spesifikasinya.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 Suzuki Storm SX-250 tahun 2023 cruiser dikabarkan segera hadir di pasar Asia Tenggara. Salah satu negara tujuan pertama sepeda motor adalah Indonesia. Kawasaki menyambut langsung kemunculan Suzuki Storm SX-250 tahun 2023 dibandingkan SX-250. Saluran Youtube Sekui Auto Insulteng.com mengumumkan pada Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022 bahwa model ini mengisi segmen motor petualangan 250cc injeksi.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 melihat secara desain tongkrongannya sangat gagah khas motor petualang, biasanya sangat efektif untuk motor adventure. Hal ini terlihat pada konstruksi rangka yang memiliki lengkungan kuat dan pegangan belakang yang efektif. Untuk dudukan top box dan juga veneer ukuran Groot Cleaner 205 mm juga mendukung untuk perjalanan dual purpose. Jika melihat data teknis Motor yang telah dipamerkan sejak April tahun 2022 ini cukup mumpuni. Sebagai tangki bahan bakar 12 liter dengan desain yang kompak, cocok untuk perjalanan jauh. Selain itu, baik roda maupun roda tinggi memiliki sistem rem cakram untuk penopang berkendara dan lampu depan dan belakang led. Sistem Suzuki Assist Star dan juga memiliki port USB untuk mengisi dashboard digital multi-informasi. Setelah Suzuki Vistorem SES 250 tahun 2023 basisnya sama dengan mesin Suzuki Geyser Soft 250 dengan mesin Soh 1 silinder 249 cm3 berpendingin oli dan sistem injeksi.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 Penuh dengan tenaga maksimum 26,5 tenaga kuda pada 9300 revolusi per menit dan torsi 22,2 newton meter, bukan tidak mungkin bahwa motor touring cross adventure ini juga akan datang ke Indonesia. Pasalnya Suzuki v strom SES-250 tahun 2023 di India sama dengan Suzuki Geyser SF-250 yang pertama kali dijual di Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya.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 Stop dragging me down That's what you're here for Here to make me miserable I know you get joy out of it You hurt me but call me the same names again You know I never them And that's so unforgivable I know you ruined my childhood You hurt me and do it all over again You ruined my childhood You'd hurt me enjoy it all.